Selamat pagi, truna. Gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, di pagi hari ini, Kakak mau ajak Adik-adik semua untuk kita satu teduh bareng-bareng nih. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai hari ini dengan bersatu duduk. Oh iya, Alkitabnya juga jangan jangan lupa disiapin ya, Adik-adik ya. Nah, sebelumnya Kakak mau ngajak kita semua untuk nyapin dulu nih bahan bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Hosea 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Nah baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, Kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa untuk memohon pimpinan roh kudus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh jaga, serta lindungi tidur istirahat kami sepanjang malam tadi. Dan Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan kesegaran yang hanya daripadamu saja ya Bapa. Dan pada saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin bersatu teduh, kami ingin merenungkan sebagian dari firmanmu. Tuhan kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa roh kudusmu sehingga kami Boleh memahami, merenungkan Dan memperlakukan firmanmu Dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah baik adik-adik Kita akan membaca firman Tuhan hari ini Yang terambil dari Hosea 2 Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 Yang berbunyi demikian Sebab itu sesungguhnya Aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan, bisa, merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah mesir. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengampunan yang memulihkan Sobat Runa lirik lagu dalam Gita Bakti nomor 45 menyatakan dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih meskipun merah bakir Mizi kan diputihkan nah di lagu ini mau menggambarkan bahwa Allah dengan kasihnya selalu mau mengampuni kesalahan anak-anaknya sejahat apapun bagi Allah selalu ada pengampunan bagi anak-anaknya yang mau mengakui dosanya dan kembali setia kepadanya. Pengampunan dan pemulihan juga diberikan Allah bagi umatnya, yakni bangsa Israel yang mau kembali kepadanya dan meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Umatnya untuk menjadi bangsa yang taat dan setia kepadanya. Allah akan mengingatkan bangsa Israel bahwa Ia tetap mengasihi, memelihara, bahkan memberkati mereka. Hubungan manis yang telah terjalin antara Allah dengan bangsa Israel akan diangkat kembali. Padang gurun menjadi tempat yang sepi, yang ada hanya Allah dan umatnya. Tidak ada lagi diganggu oleh para baal. Tindakan Allah untuk menyelamatkan umatnya tidak sampai di situ. Ia juga akan melimpahkan berkatnya kembali. Lembah akor yang merupakan tempat penghukuman karena kesalahan kepada Allah akan dijadikan sebagai tempat pengharapan. Bangsa Israel akan kembali menjadi umat Allah yang setia kepadanya. Sobat Runa, kita mempunyai Allah yang selalu mengasihi kita. Kasihnya itu tidak terbatas bagi setiap anaknya yang mau berharap kepadanya. Bila kita telah melakukan kesalahan, janganlah mengeraskan hati kita. Marilah kita meminta ampun padanya, karena Allah selalu menanti kita untuk datang kembali padanya. Lalu dengan kasihnya yang besar itu, Allah mengampuni segala kesalahan kita, Allah kembali menyayangi kita, serta pengampunan dari Allah telah memulihkan kita. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah, dengan berkomitmen untuk tidak mau lagi melakukan dosa. Mari kita senantiasa memohon bimbingan dan kekuatan Allah untuk melaksanakan komitmen itu. Baiklah Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Mari kita menutupnya dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi truna truni Kristus yang mau selalu taat, yang mau setia untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau dibentuk sama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar nanti kami akan melakukan aktivitas kami ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu dan kehidupan kami ke depan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Selama Amin. Baik adik-adik, selamat beraktivitas ya. Jangan lupa untuk kalian selalu memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta jaga kesehatan ya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.